Liverpool Miller ingin dapatkan Kylian Mbappe, Liverpool nabung dulu. Petinggi Liverpool dilaporkan sedang mempersiapkan anggaran untuk mendapatkan striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe pada musim panas 2022. Pemain Prancis pemenang Piala Dunia 2018 itu akan menjadi bebas agen pada akhir musim ini dan belum menyetujui kontrak baru di Park des Princes. Real Madrid masih dianggap menyimpan ambisi untuk mendapatkan Mbappe bulan ini. Spekulasi tentang masa depannya semakin meningkat setelah dia tidak menghadiri perayaan ulang tahun untuk rekan setimnya, Anger Herrera. Pasukan Jurgen Klopp sebelumnya dikaitkan dengan Mbappe awal tahun ini. Transfer window podcast mengklaim pemilik The Reds bersedia mengisikan anggaran klub demi Mbappe. Liverpool akan menyaingi Real Madrid dan lainnya untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe jika dia akhirnya meninggalkan PSG dengan status bebas transfer. Kalaupun Mbappe berstatus bebas transfer, Liverpool punya PR mengenai gaji. Tentu saja, Mbappe meminta kenaikan jika memutuskan gabung klub baru. Mbappe mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 4-2 Ligue 1 PSG atas Strasbourg pada akhir pekan, meskipun ia disambut dengan ejekan dari penggemar Parisiens di tengah spekulasi transfer yang sedang berlangsung. Tahun ini, kesempatan terbesar buat Madrid untuk merekrut Kylian Mbappe. PSG berada dalam posisi terpojok karena kalau Mbappe tak segera menandatangani kontrak baru, mereka bisa kehilangan dirinya secara gratis. PSG akan rugi besar jika Mbappe pergi ke klub lain secara cuma-cuma tahun depan. Mereka berinvestasi besar pada pria berusia 22 tahun tersebut ketika merekrutnya dari AS Monaco seharga 180 juta euro. Mereka bahkan sampai harus meminjamnya lebih dulu agar tidak tersangkut kasus finansial fair play. Kalau Mbappe masih belum menunjukkan niat menandatangani kontrak, PSG harus melepasnya tahun ini juga. Real Madrid melihat celah ini dan mulai mempersiapkan proposal yang menggiurkan buat PSG. Menurut laporan Le Parisien, klub asuhan Carlo Ancelotti tersebut siap untuk menebus Kylian Mbappe seharga 120 juta euro, setara 2 triliun rupiah. Patut dinantikan apakah kalian Mbappé ke Real Madrid atau ke Liverpool. So, kita tunggu berita kelanjutannya nanti. Jangan lupa like dan subscribe, supaya tahu berita update-nya nanti. Terima kasih.